wabarakatuh Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua uh, barusan tadi uh, yang saya mainkan itu adalah lagu dari audoslif yang berjudul uh, Cosis uh, saya suka banget lagu ini unik-uniknya itu apa ya ada suara helikopternya terus habis itu juga ada kayak semacam suara robotnya Wow, wow. ya enggak enggak terlalu susah ya tapi enak didengar cukup unik ya seperti itulah karakter, karakter apa ya karakter permainan dari tomorello sendiri akan saya beritahukan ya akan saya tunjukkan caranya men-setting uh, apa namanya efek NUX mk 100 khusus untuk lagu audio sleeve yang berjudul Cosis tadi hmm. oke akan uh, sebelumnya akan saya berikan gambaran kawan nanti settingan efek akan saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu untuk permainan apa lagunya ya, maksudnya di bagian verse dan refnya. Intinya utamanya lah. Utamanya itu bagian verse dan refnya yang untuk nyanyi itu yang pertama. Terus yang kedua untuk suara helikopternya yang bagian intro tadi. Dan yang ketiga itu bagian yang suara robot yang mau mau mau mau seperti itu jadi nanti kita akan ada tiga settingan di sini oke okay, kawan ah kita langsung saja um, mari kita setting terlebih dahulu ya untuk uh, yang bagian itunya <tuh> apa namanya yang di bagian ref atau versator ref intinya yang bagian kita yang untuk bernyanyi ya Uh, gini uh, saya tempatkan dulu di 4b jadi nanti yang pertamanya kan gini kita kita susun saja sih dari awal yang pertamanya itu yang 4a itu nanti nanti kita tempat uh, untuk yang suara helikopternya terus yang 4b ini nanti untuk suara uh, kita bernyanyi uh, bagian verse tanpa c itu untuk suara yang seperti robot tadi ya kita setting dulu untuk yang bagian uh, apa namanya yang bagian Utamanya kita menyanyi, nah, kita ambil yang posisi 4B, 4B dulu terserah, terserah kawan-kawan. Kalau saya sih untuk kasus di sini, contoh di sini saya tempatkan yang 4B ini ya, kawan. Uh, edit dulu, kita namanya dulu ya, supaya ini kita netralkan dulu aja. Jadi posisinya off semua, grup modul grafiknya juga posisi off, nice gate nya juga posisi off. Uh, mode ini ya, mode-nya ini juga posisi off. off off off, dulu aja semua, biar nggak bingung delay juga off reverb off compressor off effect off nah, off, nah, seperti ini ya kawan ya kita namai dulu aja uh, cocis gitu aja ya kawan ya caranya menamai ya tekan, tekan save ini ya kawan ya tekan save, nah, akan muncul kotak seperti ini langsung kita geser pakai yang ini yang saya apa namanya yang tersentuh di tangan saya ini c o c h i s saya singkat ya kawan ini ya Apa namanya saya singkat menjadi Verswreth gitu ya Cocis versi Teman-teman uh, terserah mau menamanya apa saja terserah ini Yang, yang penting untuk mempermudah uh, Apa namanya saya untuk mem, Apa namanya untuk sebagai Uh, pertanda ya, sebagai tanda kalau ini untuk bagian apa namanya, untuk bagian kita menyanyi atau verse dan red uh, kalau seperti ini so, uh, verse verse oke cocis verse rap ya, intinya seperti ini dulu lah uh, intinya Uh, pokoknya ada tulisannya versi ini berarti untuk untuk penyanyi ya kawan ya. Kita skip dulu. Nah, uh, nama sudah berubah. Terus yang kedua gini kawan. Posisi apa namanya? supaya tidak mengganggu. Ini kan memang kan pedalnya kan masih enggak belum aktif kawan ya. Cuma posisikan uh, di bagian grup modul ini yang sekiranya itu tidak dipakai. Kalau saya kira yang tidak dipakai itu adalah bagian reverb ya. Di sini kan ada tulisannya modul ya mod ya berarti ini, ini nanti kalau misal pedalnya aktif yang apa namanya yang ter yang apa namanya yang diaktifkan adalah bagian modul yang ini kawan uh, modul apa eh maaf maaf yang ini uh, ini mod kan ini kan kalau mungkin kan isinya kan ada chorus vibrato ya tergantung ininya jadi apa namanya jadi yang aktif nanti bagi di bagian kelompok modul ini kawan makanya kan dalam hal ini kita mati ke, apa namanya kita, eh, kita kan tidak butuh untuk permainannya ya untuk pedal, apa namanya pedal kan tidak butuh makanya kita taruh di rev saja apa di reverb perivo rfb ya kawan ya ini saya tekan ini dige rfb jadi kan posisinya kan sudah di rfb rfb posisi off jadi walaupun ini tertekan-tekan dia tidak akan mengganggu permainannya kawan oke okay. Sudah RF ya, langsung saja kita uh, untuk pemilihan ampli, kawan Nah, ini amplinya kan masih, masih off-nya Kalau intinya kalau saya sendiri, amplinya biasanya saya pakai ini Maaf uh, Lead Nah, yang seperti ini Terus posisi G-nya itu, apa namanya uh, Full Biar di keluar Nah, seperti itu, kawan perlu utang <laughs> Nah seperti ini kawan. Nah di sini terus habis gitu, uh, memilih kabinet kawan, geser klip yang apa namanya yang sebelah kanan ini panas belakangan ini kita tekan, ini kan posisinya masih green kawan ya uh, kalau saya, saya pakai yang twin uh, apa namanya kabinet twin ini bassnya ini saya kecilkan, sih, kecilkan. tapi ini saya fullkan semua antara middle dan high nya saya fullkan tidak sampai full lah sekian lah jadi kan suaranya lebih farang kawan ya Terus habis itu untuk ini kawan apa namanya uh, Kita klik, klik panas belakangan kanan uh, Bagian equalizer masih off On kita ini kita apa namanya ini Putar ke kanan ini yang bagian ini yang saya apa yang saya tunjukkan ini yang Ini saya, saya pegang ini ya nah, klik apa namanya diputar ke kanan Nah muncul kan uh, untuk grafik equalizer nya kan ya kawan ya ini, apa namanya, full kan semua nah, Yang ini juga Yang ini, eh, diwakili dengan ini, full Yang nomor 3 ini, full Masih belum, nah. yang tiga ke kanan kan masih belum Ini, tekan yang ini, kawan Panah-panah lagi ini apa, apa namanya panah kanan lagi, nah Sekarang setting yang tiga ke kanan ini ya, kawan ya Full, ini full, ini juga full Oke, okay, cepat Kan? <laughs> oke okay, terus habis gitu ya untuk yang yang lainnya itu sebenarnya juga tidak terlalu itu kok tidak terlalu dibutuhkan kok kawan jadi uh, noise gate nya juga kita afkan saja uh, modulnya modulasinya juga kita afkan saja kita nggak pakai Dili juga tidak pakai Reverb juga tidak pakai nah, kompresor juga tidak pakai kita kawan ya ini untuk posisi apa namanya grup efeknya, kita pakai poster kawan. Poster. Nah, ini poster. Poster posisinya gini. Untuk frekuensinya, nah hampir full ya kawan. Tapi terus posisi itunya itu juga. Agak kalau Anu Jangan apa namanya, uh, suara namanya suara frekuensinya muncul frekuensinya muncul gak. Cuma kalau gak kenceng gak gak gak Cepat, jangan ya mirip dengan apa namanya, dengan suaminya Tomore kan yang ada di atas lift. Seperti itu, kawan. Oke, kita sudah dapatkan ya versi apa namanya, uh, cocis yang versi ref dan versi dan rave nya yang untuk, untuk bagian vokalnya bernyanyi lah intinya kan sudah kita dapatkan kali ya kita save dulu kawan okay. ya kita sudah dapatkan efeknya untuk keluar dari sini tekan edit ini Nah, oke okay. untuk bagian ini apa namanya yang suara ya helikopter tadi kawan ya uh, kita tinggal copy saja nanti jadi kita tidak perlu menyaring banyak-banyak uh, kita tempatkan di 4 mas nya 4 d Nah, apa namanya posisinya 4a sini kawan ya jadi gini uh, ini 4b ya kita save ya ah kita tekan yang ini ini ini ya yang ini kita tekan apa namanya ini masih mas 4b kalau kita tekan nah posisinya kan 4a kita ganti aja namanya sekalian nih kawan ya tadi kan coci versa ya sekarang kita ganti cocis heli ya kawan ya Heli. Uh, untuk huruf apa namanya untuk kata cecisnya kita tidak usah ubah. Jadi kita langsung ini tekan yang panah kanan ini segitiga ke kanan. Terus terus C bukan belum diubah. tidak tidak kita masih nah versinya kita ganti ya. Dengan kata heli. Nah ini putar ini yang saya tekan kita putar ke kiri H. Terus habis itu E sudah E langsung kita ini ke kanan lagi. L ke kanan lagi, I ke kanan lagi. Nah, Ininya dihilangkan kawan. Ini akan ya ada garu pada kotak kosong ini kan, sebagai smash kawan ya. Nah ini, cengi lagi kawan. Oke kita shift. Nah cuma kan suaranya kan apa namanya sama dengan yang apa namanya yang kita copy tadi ya yang dari verse dan ref tadi ya. Nah jadi kita tambahi apa untuk uh, supaya menjadi suara helikopter? Jawabannya itu adalah delay. Nah, delay yang jarak apa ya jarak pantulannya itu rapat kawan. Lebih cenderung kerapat kawan ya. kita langsung saja. Oke ini kawan apa namanya jadi untuk sound apa namanya ampli tidak usah diubah apa namanya kabinet juga tidak usah diubah equalizer juga tidak usah diubah yang lainnya tidak diubah kawan, tidak usah diubah nah ini yang delay kawan ya ini sudah ketemu modul grup modul delay kawan ya terus ini kita putar ke kanan nah, pakai digital delay nah. Nah, suara pantulannya kan cuma kan masih panjang. Masih apa namanya ya? Caranya kan masih lebar ya. Jam. Nah. kita fokusin Ini apa namanya? Cara pantulannya. terus ini lamanya pantulan kawan memantul memantulnya berapa lama kita setting sih kalau saya sih agak agak lama sih kawan apa namanya biar agak lama nah terus habis itu suara mixernya itu apa namanya supaya suara pantulannya itu lebih besar daripada ketukan awalnya daripada suara pada waktu kita awalnya jadi memberikan efek kayak suara helikopter nah dengar ya kawan ya nah <gifat> nah sekian nih kawan Sisi ini jarak apa namanya eh, lamanya pantulan agak saya apa namanya istilahnya agak saya besarkan lagi sekian ya tinggal dengar kawan ya sekian ya apa namanya untuk cara apa namanya cara eh, kerapatan pantulannya itu sekian Arah jam tujuh, jam delapan lah ya. Terus panjang durasi dari pantulannya itu di arah jam setengah lima. Terus habis itu mixnya di arah jam tiga. Hmm. Sudah mirip suara helikopter yang kawan ya. Permainannya begini aja. tangan kita ke sini ke e ya kunci bareng untuk e tekan yang ini kawan ya sama yang ini jadi yang di sini tidak kita, kita pakai apa namanya yang senar nomor empat ya yang senar nomor empat kita kita tekan tapi senar nomor tiga nya kita tekan di sini sama ini jadi membentuk konfigurasi e itu terus digeser e f g a ke b c d e jadi untuk apa namanya untuk cara genjerengnya kawan ya cara itu usahakan ini kena yang senar merenam supaya memberikan efek apa ya suara helikopternya uh, tetap muncul gitu loh tapi dengan apa namanya tetap memunculkan nadanya jadi gini kan permu seperti itu ya. Kita simpan ya, kita save. Seperti ini ya settingannya ya. Kita save. Oke, okay, kita sudah memiliki apa namanya settingan efek dengan suara yang tadi. Oke, okay, berikutnya kita suara suara robot ya, yang settingan ketika ya. Oke, okay, kawan. Sekarang untuk bagian apa namanya? Uh, suara apa? suara robot tadi ya. Kita kan sudah punya 4A yang suara, apa namanya yang heli apa, uh, suara heli itu di 4A terus 4B nya kan, suara yang tuh versi gun sekarang menginjak pada yang suara robot kawan nah, suara robot kita tempatkan di 4C ya kawan ya ini 4B kita copy dulu ya kawan ya save caranya ke 4C caranya gini, sama dengan 4C nah, kita tekan yang ini posisinya kan sudah ganti 4c kan, tadi kan, tadi kan 4b, nah, kita tekan ini kan jadi 4c ya kawan ya, nah, tulisan versinya kita ganti dulu menjadi apa namanya apa ya kita namanya kan apa ya robot gitu ya kawan ya, yang penting yang penting kawan-kawan hafal ya kawan ya, itu hanya sepatutnya penanda saja kawan robot terserah mau kawan-kawan mau kawan namanya apa ya terserah yang penting eh, enak lah teman-teman yang enjoy dengan nama itu dan hafal untuk mudah untuk diingat saya kira seperti itu kawan oke eh, seperti ini ya kawan ya dis robot ya kawan ya safe oh ya ada satu poin lagi kawan nanti pada bagian ini, pada bagian yang suara robot ini pedal akan kita pakai, harus kita aktifkan kawan ya nah, sebentar kita tekan edit dulu ya harus kita aktifkan kan kawan ya ini posisinya kan masih di reverb ya kawan ya saya tunjukkan di sini ada kayak kayak apa namanya, gambar pedal terus sebelahnya itu yang warna kuning loh kawan ya, pedal warna kuning ini terus kan ada tulisan RF ya, atau di reverb kawan ya kita ubah dulu ke pedal wah pedal wah itu posisinya itu ada di efek kawan ini kan masih efek kawan ya terus tekan ini tekan pedal ini kawan ya yang, yang, ini, yang saya tunjukkan ini tombol pedal ini kita tekan nah, nah sudah posisi di efek kan ada tulisnya efek berarti kalau ini kita aktifkan posisinya yang apa namanya yang dimainkan oleh ini adalah posisi pada grup efek kawan yang nanti akan kita pilih ya kawannya ya oke okay. Uh, kita aktifkan dulu saja ya kawan caranya seperti apa, gini kawan ini tekan yang ke lama, ini kan posisinya kawan ya, posisinya kan masih mati kawan ya terus ini kita tekan dengan kaki, ya kira-kira nanti 2 detik nanti akan hidup bagian depan kawan ya, bagian depan kita oke, stay hidup kawan ya nah, stay hidup lho. posisinya Hidup. nah sudah hidup langsung kita langsung ke posisi efek pos eh, posisi efeknya katanya di sebelah ini sebelahnya uh, kita ke kiri aja lah ya ini tekan tombol ke kiri ini nah ini kan kita maki, masih pakai poster ya kawan ya uh, di pokoknya intinya pedal bawah ada di sini kita coba kiri ada pasar tremolo june touch auto wah. nah ini bedalwah kawan kayak gini, coba ya nah seperti ini kawan ya cuma di sini kan apa namanya ini kan setelannya kan masih cry dari baby cry kita terus uh, putar ke kanan, efek nah ini full kawan sampai mendekati touch tap, ya, tapi Sampai ah ini full ya posisinya atau terusnya full. Di sini kawan ya. Terus habis itu kalau frequensinya itu ikut ya nah, ini kawan. Apa ya ikut tekanan pedal ini kawan. Kalau kita tekan kan bisa kelihatan ya di sini kawan ya. Nah, ikut pergerakan ini saya ke dia ikut ke depan. Ini saya kebawakan dia ikut ke bawah. Jadi tidak usah kita setting ah posisi out -nya, Kita maksimalkan kawan posisi out -nya. Full. Jadi semua suara wahnya itu apa namanya? Uh, betul-betul terkenal di sound. Cepat. Masalahnya hmm. kan gini, kawan. Sebentar ya. Hmm. Hmm. Oke, sebentar. Ini ya ada, ya? Ya, mah. Nah. Nah. seperti itu kawan ah, permainnya itu di ini ntar kawan ya saya tunjukkan ah, ini tuh di B kawan di B ini senar nomor empat senar nomor empat pada fret ke, ke berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh ah fret kesepuluh kawan ya senar nomor 4 fret eh, apa namanya fret ke 9 langsung ke senar nomor 6 fret ke 7 jadi jadi gini ketekan ke, ke apa namanya ke atas ke depan terus habis gitu ke apa ketika kita belajar ke senar nomor 6 fret ke 7 ini turun nah gitu kan gitu kan nah seperti itu terus habis itu yang uh, kita pindah ke senar nom nomor nomor 5 pada fret ketujuh ya terus habis itu berpindah ke senar nomor 6 tapi kelas posisinya jadi gini, ketika menginjak ke senar nomor 5, ke ketujuh ke depan, terus habis itu ketika loss senar nomor 6 loss, ke belakang jadi gini saya kira ini settingannya sudah pas ya kawan ya kita save dulu ya kawan. Oke, okay. jadi kita sudah punya tiga settingan efeknya tadi kawan ya. Empat A untuk suara heli, 4 B untuk suara verse. Apa namanya itu suara kita pernyatai verse dan ref dan sosis itu yang suara robot tadi kawan ya. Hmm, masuk sajalah kita praktek ya kecil-kecilan. Oke, okay, ya kita praktekan ya. Pada waktu 4A, ya 4A kita ngangin. Suara luk-luk kita tekan 4A ya. Yes. Yes. Yang seperti saya beri dengan ketahuan tadi. kan ada bagian apa sedikit solo ya kawan ya sedikit solonya kita kembali lagi yang ke suara ini kawan. tekan nah, ini aja Oke setelah itu kita kembali lagi robot nah pindahnya ke empat c, nah, mulailah kita mainkan pedalnya kawan, seperti ini kawan, ya. nah, B tadi ke kiri, oke okay. kembali lagi yang seperti ref. Terus seperti itu sampai akhir. <laughs> uh, Demikianlah kawan, uh, settingan efek tadi ya, kawan. Ya, uh, untuk audio sleeve josis sudah saya apa namanya uh, beberkan semuanya uh, saya berharap uh, teman dapat membantu teman-teman apa namanya dalam menciptakan kreativitas apa namanya kreativitas sonson aneh suara-suara aneh ya, seperti Tomorelu atau yang lainnya lah hanya dengan apa uh, NUIC NG 100 ini ya kawan ya uh, Mungkin ilmu saya sih nggak apa enggak seberapa ya cuma saya hanya apa mencoba berbagi maaf, saya dulu uh, mencoba berbagi sedikit ilmu ini untuk kawan-kawan demi uh, perkembangan dunia musik kita terutama musik Indonesia kawan uh, terima kasih telah menonton channel saya uh, seperti biasanya harapan dari saya kawan uh, mohon untuk subscribe like komen ya kawan ya, tanyakan apa saja, insya Allah bisa saya jawab dan syukur kalau di-share atau disebarkan, saya malah berterima kasih kawan. Nantikan video saya berikutnya, entah nanti saya akan mengcover apa, mengcover lagu apa, nah, nanti saya masih saya pikirkan juga settingan efeknya juga pasti akan apa namanya saya berikan videonya kawan. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Salam musik, salam metal.